Ini adalah rumah dalam keadaan awal yang tanpa ada pagar dan kanopinya. Jadi rumah ini sejatinya menghadap ke timur sehingga akan menyebabkan kalau kita bangun pagi ngerasa serap alias panas. Sedangkan di siang hari, area teras ini juga akan merasa panas apalagi kalau tetangga beli mobil baru, maka akan lebih panas lagi. Untuk menanggulangi keadaan yang tidak mengenakan tersebut, akhirnya pemilik rumah menginisiasikan untuk dibuatkan desain pagar dan kanopi supaya teras tidak terlalu panas, namun tetap memiliki sirkulasi udara yang mantap. Dan inilah hasil desainnya. pagar ini dibuat untuk menjaga privasi bukan privasi tapi privasi tapi pagar desainnya tidak terlalu tinggi sehingga udara segar tetap bisa masuk meraksa ke dalam teras walau tanpa diundang dan untuk menanggulangi panas terik matahari di siang hari maka kita pasangkan kanopi alderon jadi, si udara panas dapat ngeleos melewati celah antara kanopi alderon tersebut, sehingga udara segar masuk dari depan, dan udara panas dapat terbang ke atas supaya lebih cantik dan nyaman. Maka, kita buatkan tempat duduk dan taman di sini, ya guys. tempat duduk ini bisa dipakai untuk moyan di pagi hari dan chilling atau santai di sore hari karena kalau sore si matahari posisi yang umpet di belakang rumah dan kalau malam hari kita bisa kok sambil ngapal api di teras ini biasanya kalau ada tamu seperti kang kredit, kang jepitan, kang paket, kang ojek ataupun kang bangunan mereka bisa tunggu dan duduk dulu di bangku itu. Kalau nggak cukup, ini masih ada bangku tambahan di sini ya guys. Untuk pagar mobil, kita buat agar ini bisa sorolikin ke dalam, jadi tidak menghalangi pagar roster di sebelahnya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 with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always yeah. do it on up. my own so i gotta get through it and the only thing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 Stay stable.